Saat itu pasukan gajah yang dipimpin Abraha hancur binasa karena serangan pasukan burung dengan kerikil-kerikil pembawa wabah penyakit. Patung-patung ambruk berjatuhan. Hari itu, hari Senin 12 Rabiul Awal Tahun Gajah bertepatan 20 April 571 Masehi. Lahirlah sang mentari yang tak pernah terbenam Menjadi rahmat untuk seluruh alam Beliau adalah baginda Nabi Muhammad SAW Lahir dalam keadaan yatim Ayah beliau meninggal saat beliau dalam kandungan sang ibu Dan sang ibu pun wafat ketika beliau berusia enam tahun Sehingga beliau menjadi anak yatim piatu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.